Oke, okay. balik lagi teman-teman. Kita sekarang kali ini akan mencoba swipe gesture ya. Swipe itu artinya kita melakukan swiping ke kanan, ke kiri, ke atas ya untuk menggerakkan pemain ini ya. Uh, Pertama-tama kita mau tambah kosmetik dulu di gamenya supaya lebih baik ya. Ini saya akan geser sedikit. Nah, ini di sini saya akan ambil um, aset plant. Oke, okay, grass saya pasang di sini, ya. Uh, kemudian saya mau pasang pohon di sini. Oke, okay, coba play dulu. Ya, yeah. hasilnya seperti ini. Oke. Okay. Nah, uh, kemudian uh, saya akan pasang background. Backgroundnya menggunakan space background caranya adalah anda uh, pertama klik canvas dulu kemudian di bagian screen space nya render mode nya maksud saya ubah jadi screen space kamera ya kemudian render kameranya anda drag and drop main kamera ke sana oke okay. lalu ya udah selesai dan sekarang kita akan tambahkan di Canvas-nya, klik kanan UI image oke okay. di mana UI image ini kita akan pasang eh uh, source image-nya space background ya, space background drag and drop ke sana. Oke, okay. kecil ya di sini. Anda lihat sendiri kecil. Nah, kita mau perbesar. Caranya adalah Anda klik center di sini anchor -nya. klik Alt dan Shift-nya ditahan, Anda klik yang ujung ini agar dia stretch ke semua sisi hingga memenuhi layar. Seperti yang Anda lihat di sekarang ini. Jadi kalau kita play jangan khawatir Um, backgroundnya ikut gitu ya, ikut uh, kegeser enggak ya? Karena backgroundnya sudah diset agar stuck di kanvasnya ikut ikut ke kamera. Supaya di textnya muncul, anda bisa geser image-nya ke atas ya, sehingga anda bisa melihat semua di bug-nya. Kemudian balik ke Astrostray ya, Astrostray ini uh, supaya lebih bagus, saya mau tambahkan animator ya. Jadi anda tambahkan komponen animator. Oke, okay. untuknya udah ada, udah disiapin animator untuk astronot namanya Astro Jadi anda tidak perlu buat baru. Anda tinggal klik tahan Astro Walknya, cemplungin ke controller di sini. Astro Walk 0. Coba kita play lagi. Anda akan lihat ada animasi um, walkingnya. Itu ya bisa dilihat. Nah. Um, tentunya kita akan, kita harus kontrol ya, ke, kapan dia berjalan, kapan dia berhenti. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah, uh, Anda buka controller Astro nya double click dan, oke, okay, sebentar. Nah, uh, di sini ada satu, hanya ada satu state, yakni walk. Oke. Okay yang kita akan kontrol menggunakan variabel parameter yang kita punya jadi Anda klik di bagian parameter di animator controller-nya Anda buat sebuah float diberi nama speed ya, 0 kemudian um, di bagian inspector dari state walk-nya Anda centang parameter multiplier speed-nya dikalikan dengan parameter speed yang kita punya jadi ini artinya apa? kita um, kita sekarang bisa memainkan speed animasi animation speed dari walking ini yang di di apa di di loop ya dengan mengatur speed yang ada di misalkan kalau saya ganti satu anda lihat dia akan walk kalau saya ganti 0,5 dia akan pelan pelan jalannya dan kalau saya ganti 0 dan dia akan stop ya jadi anda bisa set 0 sampai 1 agar untuk mengatur Pengalih speed modifier satu ini dikalikan speed parameter yang kita punya. Kalau anda merasa animasinya kurang kenceng, anda bisa adjust nilai di speed yang ini. Oke. Okay. Nah, kita perlu speed ini agar mau kita akses lewat animator di dalam script kita. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Uh, sebelum kita masuk programnya, saya terangkan dulu bagaimana caranya swipe gesture bekerja. Oke. Okay. Yang pertama, yang pertama Swipe itu adalah aksi di mana kita melakukan touch di layar dan menggeser jari kita dengan cepat ke arah yang kita tuju, kemudian kita lepas, ya. Jadi ada posisi dilepas. Jadi contohnya, jadi kita touch di sini, lalu kita geser ke kanan di titik ini kita lepas. Nah itu namanya swipe. Beda dengan drag, ya. Drag yang dimaksud dengan drag adalah kita touch lalu kita geser ke titik yang baru, tetapi sentuhan kita belum kita lepas dari layar, itu namanya track, oke, okay? nah bagaimana program kita bisa mendeteksi swipe gesture, ya yang pertama ada dua komponen, teman-teman ya, pertama kita punya uh, swipe distance um, apa uh, constant, constant atau constant swab distance, jadi kita punya sebuah jarak D ya, ini float, begitu ya anggapannya, yang dianggap sebagai batasan minimal e, diperbolehkan atau dikatakan bisa terjadi swipe apabila vektor kita ya dari posisi titik awal ke posisi titik baru itu besaran besarnya melebihi D ini ya jadi kalau Anda swipe di bawahnya D maka itu dikatakan bukan swipe. Jadi kalau kita mau swipe minimal harus melebihi dari jarak D-nya. Oke. Okay? Nah Selain distance yang kita hitung, kita ukur begitu ya, faktor yang baru, kita juga bisa mengukur uh, waktu swipingnya ya Jadi pada saat kita sentuh pertama, kita rekam waktunya, timernya, kemudian di sentuhan terakhir kita lepas, maka kita rekam juga, maka T2 dikurangi T1 ini harus kurang dari um, prasyarat, Waktu yang kita sudah tetapkan, misalkan 0,3 seconds. Ya, jadi ada dua prasyarat. Pertama, vektor lengnya tidak melebihi, de, eh sorry, maaf, vektor harus vektor lengnya harus melebihi dari distance distance awal yang kita tetapkan dan um, waktu tempuhnya dari t1 t2 itu harus kurang dari um, Suatu nilai T yang kita tetapkan, ya bisa jadi kita swipingnya pelan-pelan dari T1 ke T2 pelan-pelan gitu ya lebih dari 0,3 detik maka itu tidak valid walaupun D-nya valid, ya contohnya kayak gini yang pertama, jadi kita swipe dari posisi pertama ke posisi ini tapi cling-nya masih di bawah D maka dianggap bukan swipe ya ini bukan swipe. Kemudian yang kedua kita swipe dari titik pertama ke titik yang akhir lebih d. Oke, okay, ini bisa jadi swipe, tetapi detiknya kalau dihitung t2 dikurangi, dikurangi t1 itu detiknya lama, lebih dari ketentuan prasyarat di swipe yang pertama. Jadi dianggap invalid. Oke, okay, balik lagi ke Unity. Nah, um, sekali lagi kita butuh sebuah actions. Yang mendeteksi kapan first finger-nya menyentuh dan kapan dilepas. Ya. Press and release. Sekali lagi, sama kayak second finger contact ini. Tapi bedanya ini untuk finger yang pertama. Oke, okay, jadi kita tambahkan langsung. Mungkin diberi nama first finger contact. Sama aja sih, seperti yang second finger. Jadi button, press release juga. Kemudian... Uh, ininya uh, bindingnya kita bandkan ke finger yang pertama touch screen touch ke zero touch contact ya teman-teman seperti ini sama tuh ya nggak jauh berbeda. Nah save asset. Oke okay, kita akan uh, mendeteksi first finger contactnya kapan dia menyentuh dan kapan dia dilepas. Ya anda buka lagi game handlernya lalu di mungkin paling paling enak di bawahnya on first finger ini ya public void on first finger contact input action callback context ctx dan kita uh, bisa melakukan program di sini oke okay. mari kita coba debug dulu dot log um, ctx dot face to string seperti ini sekalian juga kita mau um, mengeset, mengakses animator dari objek astronot, jadi anda tambahkan serialized field private uh, game object astronot astro gini aja ya game object astro, lalu kita akan akses uh, animator, oh ya yeah, kita perlu animator private Animator, animator seperti ini. Lalu kita di, kita set animatornya di bagian start, teman-teman di bawah sini. Animator sama dengan um, Astro, karena animatornya melekat di Astro ya, astronot ya. Dot get komponen, animator seperti ini. Kemudian kita akan adjust walking nya di dalam update. Caranya adalah animator .set float seperti ini. Oke, okay. nama parameternya tadi adalah speed dan di-adjust sesuai dengan astro astronot velocity-nya. Jadi di sini teman-teman kita akan menggunakan uh, finger gesture, ya, swiping maksud saya, untuk menambahkan kecepatan memberikan force ke kepada astronotnya, untuk walking, untuk bergerak ya. Jadi kita masukkan sebuah force supaya dia walking dan um, apa uh, nilainya itu kecepatan velocity-nya bisa kita masukkan sebagai parameter speed di animator ini. Jadi untuk mengakses velocity-nya anda akan ambil rigid bodinya, rigid body two d-nya dot velocity seperti ini. Kemudian karena ini vektor, kita velocity itu ada x dan y, ya, kecepatan sumbu x sama y. Jadi kita ambil magnitude-nya, length-nya. Oke, okay, jadi set float-nya akan mengikuti velocity dari astronya. Jadi kalau astrononya nggak bergerak, maka set float-nya akan nol. Jika dia bergerak, maka set float-nya akan uh, berubah juga. Oke, okay. nah, oke, okay, sekarang kita mau di backlog lagi ya, tadi ini. Um, Sorry, yang, yang di first finger contact kita lakukan di backlog, balik ke unity. Nah, teman-teman, jangan lupa, yang biasanya kita sering lupa adalah mencantolkan event yang baru kita buat ke game handler di behavior event ini. Karena kita sekarang sudah punya second finger, second finger contact, dan ada first finger contact. Tambahkan game handlernya cemplungin, fungsinya on first finger kontak, oke okay. silahkan di play perhatikan layar konsol. oh, sorry nah, yang lupa juga, the variable astro game handler has not been assigned ingat ya, tadi kita punya serial build astronotnya, ini yang belum ada objeknya, jadi kita drag and drop, astronotnya jemplungin ke sana, play oke, okay, perhatikan di layar konsol, kalau kita akan klik Nah, started perform, face-nya, Anda bisa lihat di konsul, lalu saya lepas, maka cancel. Jadi, pada saat kita melakukan swipe, kemudian ini mungkin collapse-nya saya matikan, saya clear dulu. Pada saat saya kita klik pertama, lepas, cancel. Nah, artinya kita deteksi sentuhan pertama di-started, kemudian kita deteksi sentuhan terakhir di-cancel. Baik, ya. Kita kembali ke script, di matikan dulu ini. Oke, okay. jadi kita simpan uh, touch start dan touch end-nya. Jadi posisi touch start dan juga posisi touch end-nya. Jadi dengan kata lain kita punya sebuah private vector to touch start dan private vector to touch end. Kapan touch startnya berisi nilai? Pada saat Um, first finger contact tadi Anda sudah baca sendiri if ctx.face.toString sama dengan sama dengan start dan kapan dia finish di, di else nya kita isi ctx.face.toString sama dengan sama dengan can cancel seperti ini teman-teman Nah start startnya kita rekam paling gampang paling cepat adalah ingat ini first finger ya artinya uh, kita nggak perlu second finger ya untuk detect untuk uh, swab gesture ini jadi hanya deteksi first finger touch startnya kita rekam position 1 position 1 oke okay. titik koma um, kapan touch end nya direkam ya tentu saja pada saat terjadi cancel touch end sama dengan position satu, ya Karena kita sudah simpan position satu di sini, oke. Okay. oke okay, um, Tadi di slide, kita, saya tunjukkan bahwa kalian perlu sebuah variabel yang menyimpan minimum distance swap-nya, ya. jadi suatu nilai minimum yang diperbolehkan. Uh, apabila kita melakukan swap, jika kita swipe jaraknya lebih dari nilai, nilai minimum, maka dikatakan swipe, dan harusnya kita juga harus ngetrack time-nya, delta time-nya dari sentuhan pertama ke sentuhan N, itu berapa millisecond atau berapa second jika kurang dari minimum second-nya yang kita tentukan, maka terjadi swipe. Tetapi itu silakan dibuat sendiri. Jadi asumsi saya um, vi, uh, gestur swipe yang saya buat hanya memperhatikan uh, jarak saja, memperhatikan swiping jarak saja. Nah, teman-teman, di sini ini um, kita buat sebuah, dua buah tempatnya ya, variable private, uh, min factor, sorry, float, minimum swipe distance, itu 0,25F, ya, seperti ini, nah, oke, okay. 0,25F ini mengacu ke world space, koordinat, world space uh, unit, maksud saya, nah, padahal, Touchscreen itu mendeteksi pixel, jadi kita harus mengkonversi. Um, mengubah ya, jadi pertama-tama kita siapkan distance pixels-nya di sini. Lalu kita akan mengkonversi 0,25F ini, ini berapa pixel sebenarnya di screen-screen saya. Permasalahannya, sem, uh, semua handphone punya screen resolution yang berbeda. Nah, bagaimana caranya mengkonvert meng 0,25 unit? word Point ini menjadi screen size pixelsnya, yaitu Anda lakukan di start, ya uh, minimum swipe distance pixels sama dengan minimum swipe distance dikali screen .dpi, density per inch, ya density per inch, sorry maaf minimum swipe distance ini tadi bukan Word koordinat, tetapi ini inci, inch. Jadi saya kepingin 0,25 inch itu ya, berapa senti gitu kan? Nah kalau itu sebagai minimum swabnya. Jadi kalau Anda melakukan swab lebih dari 0,25 inch, maka uh, swabnya diperbolehkan ya. Jadi kita convert 0,25 tadi menjadi berapa pixel sih? Nah itu caranya paling gampang mengalikan dengan density per pixels density per inch maksudnya density pixel per inch Nah kita dapetin minimum swipe distance under pixels oke okay, teman-teman kita akan balik lagi ke first finger contact jadi setelah terjadi end contact cancel maka kita cek apakah uh, swipe nya terjadi bisa terkatakan tegat, terjadi nah kita mau bikin karakternya maju ke depan atau mundur ke belakang dengan cara melakukan swipe ke depan atau swipe ke belakang. Oleh karena itu kita buatkan sebuah fungsi public void swipe walk gesture. Sorry, cek ya. Sebetnya cek swipe walk gesture. Dan untuk lompatnya public void check swipe jam gesture nah, ini kita panggil dua fungsi ini setelah terjadi cancel oke, okay, artinya setelah tom, jarinya dilepas dari layar, kita panggil dua fungsi ini, dan dicek check swap wall gesture, kita compare touch end x, dikurangi touch start x seperti ini Nah, kita simpan dulu. Jangan langsung di if. Float. Distance. Begini ya. Kemudian, uh, distance-nya ini bisa negatif, bisa positif ya. Kalau touch end nya di kiri, berarti kan negatif ya ketika dikurangin. Nah, maka kita lakukan mat.absolute untuk mengkonversi distance ini menjadi nilai yang Selalu positif, sehingga ketemu jarak realnya harus lebih besar dari minimum distance. Swipe distance pixels, teman-teman, maka kita do something atau paling enggak gini aja deh. Kita kurang, kita chat lebih kecil. Artinya, kalau kita swipe jaraknya kurang dari minimum swipe distance pixel, maka invalid, bukan gestur swipe. Jadi, kita langsung return aja fungsi ini. Tanpa perlu mengerjakan bawahnya, jadi kita return aja sehingga program di bawahnya nggak dijalankan. Namun, kalau ini tidak pernah terjadi, maka inilah uh, swipe gesture, ya. Swab gesture yang valid sekarang yang akan kita lakukan adalah kita mengecek apakah distance-nya negatif atau positif. Negatif artinya... Uh, touch end-nya itu ada di sebelah kiri touch start-nya ya sebelah kiri touch start-nya. Ketika dikurangin maka hasilnya negatif ya artinya dia akan karakternya bergerak ke, mundur ke belakang artinya kita lakukan swipe kiri. Dengan demikian kita bisa menyuruh astro-nya astro.get komponen Sorry sampai mana tadi? Uh, ya, ini ya, get component rigid body to d dot add force vector to left, ya dikalikan dengan sebuah nilai speed terserah Anda mau ngalikan berapa. sini saya kalikan 5. Eh, 150 maksudnya, kalau dia diswap ke kanan positif maka uh, vektornya tuhnya adalah vektor to right apa sih vektor to left vektor to right ini sebenarnya uh, kalau left itu x nya x nya min satu ya y nya nol kalau right itu x nya satu y nya nol tinggal dikali vektor speednya berapa sekalian juga teman-teman kita ganti animator dot um, set float speednya menjadi full speed 1.0f ini saya copy aja dan um, agar karakternya flip ya jadi saya nggak kepingin karakternya mundur ke belakang tetapi dia membalikan badannya ketika kita swipe mundur kita balikan badannya kemudian dia bergerak ke arah belakang gitu ya jadi artinya kita harus memflip karakternya AstroGate component Uh, sprite renderer yeah. dot flip x sama dengan true simpan dulu yeah, artinya uh, si karakter astronya ini di flip sprite nya sprite nya di flip kalau dia kita uh, gesture atau swipe ke kanan dia maju ke depan maka kita false kan Oke, okay, kembali ke uh, United. Oke, okay, kita play dulu. Ya, yeah, itu ya. Jadi, saya swipe ke depan, dia maju ke depan, saya swipe ke belakang, dia membalik badannya dan mundur ke belakang. Swipe depan, mundur ke belakang, dan Anda lihat sini mesin tudinya berdiri berjalan dengan baik, ya, dia ngikut kemanapun playernya bergerak nah, sekarang kita balik lagi mau kita mau bikin yang jamnya, lompatnya ya, logikanya sama persis dengan yang kita buat, mungkin Anda bisa kopas saja ini ya, ctrl C Anda cemplungin ke sini ya, mungkin Anda sudah tahu uh, yang kita hitung yang mana, ya, berarti bukan Y bukan X, tapi Y, kalau lompat itu Y, um, saya hanya deteksi lompat ke atas bukan swipe ke bawah karena swipe ke bawah takutnya nanti um, nabrak tanah ya kecuali anda bisa ada anda punya mekanik dia bisa dash jump dash apa namanya istilahnya uh, landing ya bisa landing dash gitu ya maka silahkan tambahkan gestur ke bawahnya oke okay. oke okay. nah um, distance nya harus positif ya jadi kalau kita swipe ke atas Artinya touch end-nya itu lebih besar daripada touch start. ya. Kemudian um, add force-nya bukan left, tapi up. ya. Ini uh, ganti jadi lebih gede, 250, dan tidak perlu di-flip. Dan else-nya Anda hapus karena nggak perlu juga. Simpan balik ke gesture project, week 5 gesture project. Nah, sekarang kita akan um, play. Oke, okay. sekarang Anda bisa swipe kiri, swipe kanan, Anda swipe atas, lompat, bahkan kombinasi keduanya. Jadi Anda bisa swipe serong untuk membuat karakternya melompat ke depan atau melompat ke belakang. Oke, okay. jadi hari ini Anda belajar bagaimana menggunakan multi-touch untuk membuat gesture pinch dan bagaimana Anda belajar melakukan swiping gesture ke kiri, ke kanan, tapi sekali lagi saya hanya memperhatikan satu parameter yakni jarak, ya, jarak distance, dan harusnya swipe itu juga memperhatikan um, waktu ya pada saat Anda swipe pertama dan swipe terakhir. Jadi kalau ini saya pelan-pelan tetap dianggap swipe, ya. mestinya harus ada pencegahan waktu. Nah, itu silakan dipikirkan caranya, jadi Anda logikanya sebenarnya sama, Anda tangkap starting time-nya pada saat start, ngeklik di layar Anda tangkap starting time-nya pada saat dia cancel dan Anda bandingkan caranya sama. Oke. Okay? Sampai di sini dulu pertemuan week 5 kita ketemu lagi di week-week selanjutnya. Terima kasih dan sudah menonton.